Kaka. Kenapa? Kau dah ambil kan? Ada lapar kakak. Oh. Hei, bukannya kurang makan dari pagi? Hey, tidak kakak di Magicom tidak ada nasi kakak. Hei, ini anak satu ini orang suruh masak nasi tidak masak nasi. Ini sudah makan tidak ada nasi. Bro. di mana ini Pedro, Pedro sini dulu eh tolong yang berpanggil panggil nasa Saya sibuk ini dah buru pergi malmeng sebentar ini. <laughs> iya sibuk-sibuk tapi ingat joe nana pun isi perut Bra. tadi pagi tidak masak nasi bagay ada situ kakak aduh saya punya perut berbunyi kayak yang giling jagung nih aduh adik itu lapar su stadion akhir itu iya kakak heeh tuh kakak masak nasi kan gitu. iya kakak cepat ya kakak hmm. Thank you. Kau, <tuk> Fedro, tiap hari hanya urus kerja motor saja. Amin, supaya kau tahu ini motor lebih mahal dari kau punya harga diri. Jadi wajar kau sarawat ini motor seperti sarawat istri-sendiri. Ya, Fedro, kau urus motor terus, nanti kau lari ke istri. Kau saya itu, Fedro, saya anak ganteng begini. Kau sembarang, sajinko. Kalau kau punya istri, kau cari istri Jangan pemulung istri orang. Menggila gila sah, jangan langsung bakar nah. Iya men gila men gila. Tapi jangan sampai singgung yang begitu-begitu -begitu juga. Jangan bawa-bawa mengenai tulang rusuk juga tuh tidak bagus om. Oh, oh ternyata kum istri tulang rusuk bukan tulang pantat ah <laughs> Tulang pantat tulang pantat tulang pantat kau punya bapak. <laughs> iya kita top. kakak kesana mas eh? Hai? ya? Iya kakak. ini kenapa sudah satu satu ini? Aduh, Aduh tuhan nih. Kenapa le kakak? Ini masih belum masak ini. Pantas saja kakak tidak cocok Kakak picok kak bilang kosong na. Aduh. Oh, kakak cowok yang in lagi tadi nah Sebenarnya ini kakak kabel medjikom Tolongkan medjikom oh, Mati suruh saya kakak seada lapar ini Mati suruh saya kakak Oke okay, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel kami Terus support kami dengan cara like, comment, subscribe And share sebanyak-banyaknya Nangatang kamengat nguntang. Dado, teka teka ngangatang mangayang. Nganat ngangat ngangat ngangat ngangat ngangat ngangat ngangat ngangat